Momen akhirnya adalah momen terbaik, Pak ketika Pak Asep mungkin PRT punya gagasan tanggungan-tanggungan. Kalo mengkaji, nggak harus jenis Pak Asepnya? Gaji, kan? Nah? Barang Ustadz. Barang Ustadz. Ustadz-ustad berarti. ustad Itu Hahaha. Ini alam positif kalau Nah, gitu. Ya, ya, ya, ya, ya, Waktunya pengen maksimal di kategori lima, pak, saya. Oke kan, lima. Karena ditanya nama, kita bu, seberak, kita bu opat, gitukan, gitukan. Ataupun langkung. Ya ya, eh, teknisnya pengen kan sekali ji orang surat-surat anak, istilahnya itu sering orang diawas, kan, Terutama surat al-fatihah mah adalah surat yang paling banyak dibaca. Satu hari minimal surat parlu itu dilakukan adalah tujuh belas kali. <gayun> Dari syariat. Maka orang kawitan kusurat al-fatihah. Oke, bangga orang mulainya. Audo <tuh> billahi <tuh> min ash-shaytanir Nhà hạt nhân như أو كنتم بالله من Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين gitu kan. lemah gitu kan. Alhamdulillahi alamin. Al-Rahman al maliki <San> ilmu Maliki ma mah tergantung eh, eh, mana anu dicandakna biasa. Ya. kadang kana? gitu kan. Anu pendapat di atau di Tapi rawas nu geus Maliki yaum Yau, cak, yau, rada reda balik maliki yawmin yaw, yaw, Ayah ki iya gus, gitu. bapakmi ya <murna> di nasiratul mustaqim ciga kep, gitu. mustaqim gus ya ayah ayah nyontokan lah sahib, si, eh kena gitu. Siratul Ladinan'anda'Alaihim dari al-Madduq'Alaihim wa Rabbal'in. Shiraab al-laqin alhamd alayhim Qirr al-Rakha al-Zubi alayhim Al-Rakha al alayhim alayhim Qirr seolah-olah bisa ya, apa enggak hehehe <laughs> bisa Allah bisa ya, apa emang betulnya bacaan Al-Qur'an deh emang susah sih tapi banyakan sekemampuan orangnya sekemampuan orang Kepala orang lepat, saat tos diajar, lepatkan, lepas keneh. Insyaallah diapungkan. Berusik, dapatnya tanah lidah nanam lidah urang, ya, lidah sunnah, katakan gitu lidah jawa. Katakan gitu jin lidah orang Arab. Nah, kalau mentemah, belajar Al-Quran. Saya nanti memang kuliah na asli. Jadi gitu. gitu. asli, katanya. asli. Kalau nah, mari memang gitu. Bentonasi kan benten, benten, tapi sekemampuan orang belajar, sabisa-bisa orang belajar, betul-betul ke pangenten orang oh, al-Qur'an tanpa ada pembelajaran, betul, tanpa ada pembelajaran. Itulah pangenten biasa, karena kategori berdosa-berdosa butuh berdosa, belajar. Upami orang belajar, gitu, gitu, gitu itu tetiasa biasa betul-betul itu, itu, kan? Ku belajar na orang kenging pahala umpama nanti ku lepate insya Allah kalau Allah